everybody well. welcome back to my channel balik lagi sama gue di sini ya pasti di channel yang selalu memberikan info-info teraktual dan tentunya membahas seputar dunia slot. oke balik lagi sama gue ya seperti biasa pastinya di sini gue bermain di Gates of Olympus dengan modal 102 ribu nih ya. Di sini gue langsung start aja di bed 4800 di turbo uh, 30 kali nih ya. Oke, okay, kita pemanasan-pemanasan terlebih dahulu guys. Yang mudah-mudahan hari ini hari keberuntungan gue untuk bisa dapetin kopi, bisa dapetin cuan-cuannya dari si Uus ini ya, guys. Ya. Oke, okay, uh, sambil kita melanjutkan ya, pasti buat kalian yang udah mampu di sini gimana kabar kalian hari ini ya? Semoga sehat, -sehat selalu dan. Semoga aktif ke sekalian juga semakin lancar nih ya pasti pantengin terus aja videonya dari awal sampai akhir jangan di subscribe nih biar kalian gak ketinggalan sama info-info uh, yang akan dia sampaikan di video kali ini. Oke okay, ya, kita sih nggak sampai pemanasan-pemanasan dulu sendiri dengan pola skin yang simple dan nggak pakai ribet nih ya. Semoga mudah dipahami buat para supporter mania ya. dan semoga pola-pola yang gue sampaikan di sini bisa bawa hoki. Okay. Aduh cakep banget, keren abis ya, 30 rawit asli asik, seru double kill perkalian biru, cuy wow 757 sensasional nih wah ini keren abis ya nggak bisa berkata apa-apa ya karena baru aja pemanasan-pemanasan baru aja bermain langsung dihantam sama si ya kan? Aduh ini di luar ekspektasi gue juga tapi ya sih memang ini jadi gue cuman ya nggak tahu juga sih ya, apakah nanti gue bakal dikasih lebih atau malah sebaliknya gitu ya karena memang kan ya namanya permainan ya bisa menang kalah dan pastinya di sini ya mudah-mudahan sih bukan tanda-tanda kerungkatan ya ya oke lanjutin aja mendingah ya kita fokus ke game-gamenya dulu dan nah, pasti buat kalian yang baru hari di sini jangan lupa dibuat di support channel ini dengan cara klik tombol like comment subscribe dan share sebanyak-banyaknya Agar channel gue semakin berkembang dan tentunya semakin maju, ya semuanya semangat terus buat para pejuang sensasional. Nipas ya, juga juga bakal sharing ke kalian tentang pola gacor oliver besar ini dan slot gacor hari ini, khususnya buat kalian di para slot ya apalagi yang suka main modal receh-receh aja, ya. lanjut dong. Oke okay, dan di sini gue mau ngasih tahu dimana tempat bermain gue. Tentunya ini situs rekomend banget buat para slottermania ya, karena memang ini situs slot mudah di jackpot. Nih ya, tentunya aman dan terpercaya. Jadi kalian nggak perlu ragu-ragu lagi. Oke okay, langsung aja ya. Di sini gue bermain di situs permain 138 tiga delapan. Gak siapa kan permain gak Ya, Oke, okay, gue bermain di Permain 138 ya, Yang kalian bisa lihat sendiri di sini, Gue udah dapetin profitnya di awal permainan Wow ini keren banget ya Pasti ini udah bisa dibilang gacor sih ya Kalau menurut gue Karena ini memang bener-bener yang Dalam waktu singkat di disini gue udah bisa dapetin profit Ini tuh udah yang wow banget gitu ya Jadi buat kalian yang mau join di Permain 138 dan langsung digaskan-gaskan aja ya karena linknya udah ada di pin komentar jadi tinggal kalian klik aja langsung join sekarang juga gak usah pakai lama-lama ya sayangnya oke okay, kita pemanasan-pemanasan sambil nyasuhnya solo santu ya kan mudah-mudahan sih hasilnya juga memuaskan ya, dan juga main santu ya gak usah terlalu terbawa hawa nafsu ya takutnya nanti malah hasilnya sama sekali ya tidak memuaskan, ya. Dan jangan lupa selalu sudahin kopi dan sebat sebatnya nih, biar nggak tegang, ya. Biar nggak sepaneng tentunya, ya. sampai santai aja, main sesuai giling dan, ya, semoga kalian mendapatkan keberuntungannya di situs permain 138 ini ya. aku lanjut-lanjut lagi nih. Dan kalau udah nggak ada tanda-tanda kegacoran yang nggak usah dipaksain ya, nggak usah dilanjutin lagi karena memang takutnya nanti malah song hasilnya, malah kita nggak dapat apa-apa ya. Yang penting kita masih bisa dapetin profit, dapet swan ya kan? Kita masih bisa WD ya, walaupun mungkin nggak banyak gitu ya, tapi ya setidaknya minimal 3 atau 4 kali lipat dari modal kita ya. Oke, okay, ya di sini gue coba untuk buy spin dulu di 120.000, gue coba untuk set ombak dulu di sini mudah-mudahan hasilnya makin-makin ya. Tapi kalau enggak pun juga ya, udah enggak masalah. Dan buat kalian yang lagi nonton, video ini tentunya gue juga mau ngasih tahu untuk disclaimernya terlebih dahulu ya, Pokoknya Jadikanlah santan ini sebagai hiburan semata tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas eh pokoknya masih di bawah umur ya, jangan ditonton ya kalau misalkan judulnya lewat di kalian dan satu lagi sebelum gue pamit gue ngasih pantun sebagai pemanis ya buat kalian yang sudah bantu support channel ini dan yang sudah nonton sampai habis ya lagi hitung si Caterman cacau lebih untung main di sini men cubanya di permen 138 jaga makan permen jacau ya oke okay, jadi buat kalian yang belum join langsung gasten custom aja di permen 138 ya dan jangan lupa ya yang kalian jangan sampai ketinggalan untuk info internal jenis seputar video short jacau yang lebih untuk kalian untuk mendapat ini one -one -one di sini. Oke okay, dan gue pikir udah nggak ada tanda-tanda terjorong lagi. Jadi lebih baik gue aja setiap video gue ini. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Jackpot, salam Sensasional. Oke, okay, bye.